Ya, arti dari Fil Fasli adalah di kelas. Nah, masih masih semangat ya anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk filfasli kali ini kita akan belajar yang pertama ada ism isyarat kata tunjuk, yang kedua ada mufrodat kosa kata dan yang terakhir ada domir atau kata ganti.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 Untuk mu'anas, apa perbedaannya? Jika Hadihi dan Tilka bendanya, kebanyakan dia memakai huruf tak marbuta di akhirnya. Namun, berbeda halnya dengan Hada dan Tilka. Di kedua benda tersebut tidak memiliki huruf tak. Mari kita lihat pada contoh kosa kata berikut. Untuk kosa kata yang pertama yaitu "daftarun". Hada daftarun ini buku tulis. Karena daftarun tidak memiliki tak marbuto di akhir atau tak di akhir, maka daftarun termasuk mudakar atau laki-laki. Maka yang bisa digunakan dalam kosakata ini adalah hada dan dalika. Hada dengan arti ini dan dalika dengan arti itu. Kursiun hada kursiun artinya ini kursi. Kosakata selanjutnya misbahun hada mis kosakata selanjutnya babun hada babun ini pintu maktabun maktabun dalika maktabun itu meja dalika tilmidun dalika tilmidun itu murid laki-laki tilka tilmidatun tilka tilmi datun itu murid perempuan selanjutnya beralih pada domir atau kata ganti domir dibagi menjadi dua ada munfasil yang mana artinya terpisah dan mutasil artinya bergabung atau bersambung nah kita perhatikan jika munfasil ada ana artinya saya anta kamu laki-laki anti kamu perempuan huwa dia laki-laki dan hia dia perempuan Nah, selanjutnya untuk mutasil biasanya digunakan untuk kepunyaan atau kepemilikan. Jika ana, maka kepemilikannya artinya punyaku. Nanti di akhirnya ditambahin ya, sukun. Jika punyamu punya dia laki-laki, maka akhirnya ditambahin k. Jika punyamu punyamu punya berupa perempuan, maka huruf akhirnya ditambahin ki. Jika punyanya nya, dimana kepunyaan dia laki-laki, maka belakangnya diberi huruf Hu. Dan jika punyanya punya dia perempuan, maka di airnya ditambahin ha Selanjutnya, bagaimana peletakan domir mutasil dalam sebuah kata? Di sini kita ambil kata contoh "kita bun" ya. Kita bun artinya buku. Jika bahasa Arabnya "bukuku" atau "buku saya", maka... Kitabun plus Yak sukun. Nah di sini hanya untuk anak kata akhir kata berubah menjadi kasroh. Yang aslinya Kitabun berubah menjadi Kitabi dan ditambahin ya berarti Kitabi artinya bukuku. Kemudian jika bukumu kepunyaan kamu laki-laki maka belakangnya ditambahin Ka berubah menjadi buka Sedangkan jika kepemilikannya anti atau kepunyaan bukumu, kamu perempuan, maka ditambah ki, yaitu kita buki. Sedangkan jika kepunyaannya bukunya dia laki-laki, maka ditambahin hu, kita buhu. Dan untuk bukunya dia perempuan, maka ditambahin ha, yaitu kita buha. Nah, diperhatikan ya di bawah kolomnya, domir mutasil. Nah anak-anak bisa dilihat ya bagaimana cara perbedaan penggunaan domir munfasil dan domir mutasil Jika domir munfasil di, ditulis secara terpisah seperti Ana til midun saya murid Hia mariamun dia mariam Nah namun jika domir mutasil atau kata ganti yang bersambung Nah di sini berarti kepunyaan jika bukuku maka ditambahin ya di akhir Jangan lupa Doma pada huruf terakhir berubah menjadi kasro Yaitu kitabi Sedangkan jika bukumu buku kepunyaan kamu laki-laki Maka di akhir ditambah huruf K Yaitu kitabuka Nah diperhatikan baik-baik ya supaya tidak bingung alamin